Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi Bapak katakan bahwa di buku Batu, persediaan barang masuk sudah ada. Katakan di sini, kita juga ada barang keluar. Oke, ada barang keluar. Oke, kita coba cek di sini. Tapi sebelum kita masukkan barang keluar, kita hitung saldo dulu. Kira-kira bagaimana menghitung saldo akhir persediaan? Ada yang bisa? Ini kita menggunakan rumus matematika aja ya, yaitu sama dengan saldo awal ditambah dengan barang masuk dikurang dengan barang kelu keluar. Gitu ya. Bar saldo awal ditambah barang masuk dikurang barang kelu keluar adalah 23. Demikian juga dengan nilainya adalah nilai barang saldo awal ditambah dengan nilai barang masuk dikurang dengan nilai barang keluar. Oke, ini saldonya 4393 karena di sini kita menggunakan metode rata-rata maka jumlah nilai dibagi dengan jumlah kuanti Jadi harganya di sini adalah 19.534 secara rata-rata. Oke, coba kita ganti ini jadi 10 saja Kalau jadi 10 kira-kira berubah enggak? Oke. Jadi di sini nilainya rata-rata adalah naik harganya menjadi 19.540. Oke. Ini sementara kita di sini kita coba ada barang keluar. Oke, okay, ada barang keluar. Barang keluar berarti ada di sini. Oke, okay, pasta spesial tadi nilainya harga pokok rata-ratanya 19.540. Oke. Okay. Di sini ada persediaan ya, persediaan barang dagang. Nilainya adalah 19 juta. Katakanlah di sini ada barang keluar sebanyak katakan sebanyak 8. Oke, okay. ini betul nggak? Sebanyak delapan, salah ya, salah tempat, maaf. Oke, okay. ada barang keluar sebanyak delapan. Oke, okay. ini jumlah ya, sebanyak delapan. Maka nilai yang delapan ini adalah 8 dikali 19 juta sembilan belas juta lima ratus Oke, okay. di sini akan kita jumlahkan di buku bantu persediaan. Pada prinsipnya sama akan sama rumus yang kita gunakan, oke? Okay. Kalau kita lihat kuantiti pengeluaran ada di kolom keberapa di jurnal umum? Di kolom apa kuantiti pengeluaran? Di kolom L ya, di kolom L, oke? Okay. Nah di sini kita tinggal ganti saja rumus ini, kita copy rumus ini ctrl C, ganti menjadi K ganti menjadi L. Okay, huruf K-nya ganti menjadi L. Di sini sorry, huruf K menjadi. Kenapa di sini nol? Karena kita belum memasukkan di jurnal umum kode persediaan yang 8 ini. Oke. Okay, kalau kita masukkan di sini yang 8 ini, maka dia akan muncul di sini. Sudah muncul 8 tinggal 17 juta. Di sini kenapa ber, ber nilainya menjadi lebih besar? Karena di sini belum ada. Oke, okay, belum ada nilainya. Oke. Okay. Sekarang tadi kolom L. Kita lihat di jurnal umum. Kolom jumlah ini ada di kolom apa? Kolom N kan? Kolom N. Oke, okay. di buku bantu di jumlah di sini kita tinggal ketikan yang L ganti menjadi N. L ganti menjadi N. Oke, okay. di sini sudah muncul. Oke. Okay. Nah, ini dalam hal kita membuat buku bantu persediaan. Oke. Nah, di sini kan kalau kita lembas buku bantu ada tiga jenis persediaan ya. Ada tiga jenis buku bantu persedia persediaan persediaan. Masing-masing ini harus dibuat. Oke, kalau begitu caranya tinggal kita ketik saja semuanya kita copy lagi seperti tadi Ctrl C kemudian Ctrl V ganti menjadi N02. Oke. Dan muncul n02 di sini, nol. Kenapa? Karena tidak ada yang dijumlahkan. Oke, okay. yang kemudian kita kopikan lagi dua ini, kita kopikan lagi, kita pastikan di sini, kemudian kita ganti jadi n03. Oke, okay. dia di sini akan muncul. Oke, okay. nah inilah yang akan kita gunakan di dalam membuat buku bantu persediaan. Oke, nanti ini materi yang ini Excelnya akan bapak share di grup, yang kemudian ini juga materi kita ini bapak videokan semua, nanti juga akan bapak share di grup. Oke. Nah sampai di sini, silahkan dicoba-coba di rumah, dipraktekkan di rumah. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan di grup. Yang kemudian, dalam hal kita besok untuk materi, ujian tengah semester adalah mulai dari membuat rumus di jurnal umum, buku bantu piutang, buku bantu utang, sampai dengan persediaan. Oke, kalau cukup satu kolom saja, umpamanya bagaimana rumus yang ada di sel E3 gitu ya? Di sel E6, Anda ketikkan rumusnya, rumus yang ada di sel E. K10 bagaimana rumusnya di L10 di M10 Anda ketikan rumus Anda tuliskan rumusnya berarti di sini nanti banyak Anda menggunakan rumus di buku bantu persediaan saja ada berapa rumus yang ada gunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rumus yang Anda tuliskan hanya untuk buku bantu persediaan saja ada 13 rumus yang Anda ketikkan di buku bantu persediaan Oke. di buku bantu utang ada berapa rumus 1 2 3, 4, 5, 6 di bantu buku piutang ada juga 6 satu dua tiga empat lima enam di jurnal umum cukup satu yaitu di kolom d delapan satu rumus oke okay, inilah nanti yang akan anda tuliskan rumusnya bapak pengen tahu sampai sejauh mana anda bisa memahami dari materi yang sudah kita pelajari di pertengahan semester ini oke okay, paham semuanya oke okay, ada, ada yang mau ditanyakan oke okay, untuk sementara ini bapak stop sharenya ya oke okay, semuanya tolong kameranya di on -kan semua untuk sebagai dokumentasi perkuliahan kita pada pagi hari ini kita berfoto ya dulu walaupun hanya sekarang tinggal 15 orang cinta coba kameranya di on kan, rosa wulan juga sama kameranya di on kan oke okay, rosa rosa oke okay, lagi tidur oke okay, siap-siap bapak ngomong bapak sendiri kameranya nggak on gitu ya tidak mau di-on-kan, oke okay, sebentar.